Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها fa inn bid'ah wa bid'atin dalalah wa dalalatin muslimin wal muslimat al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita seluruhnya. Allah nantiasa curahkan dari berbagai keutamaannya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita di atas ni'mat yang sangat agung ini. Ni'mat mengenal ilmu agama berada di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat mengenal dari ketauhidan ketulusan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan nikmat mengenal dari kesyirikan dan menjauhi dari kesyirikan tersebut seluruhnya dari berbagai perkara ini kita sangat syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa terus berdoa dan berharap kepada Allah agar kita terus berada di atas nikmat yang sangat agung ini sampai malakul maut menjemput kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Tujuan kami sebenarnya ke sini hanya untuk silaturahmi bertemu dengan satu dan kawan-kawan yang ada di sini. Kemudian ada beberapa teman meminta untuk memberikan beberapa patah kata bagian nasihat kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian. Maka kami am duduknya karena diminta untuk Memberikan nasihat. Adapun hakikatnya yang kami di sini duduk di tempat ini sama seperti antum seluruhnya. Adalah penuntut ilmu agama. Kawakal adalah kehidupan seorang muslim. Kawakal adalah sesuatu yang sangat mulia. Yang hendaknya berada di dalam setiap detik kehidupan seorang hamba, karena tawakal itu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan kita, Allah Subhanahu Wataala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu sedikit pun dari tawakal ini jangan pernah lepas dari diri diri kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan penyebutan beribadah kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Maka hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ia termasuk dari ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi secara khusus perintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Wakal kepada Allah adalah ibadah yang sangat mulia. Harusnya dan sepantasnya bagi setiap hamba untuk terus menghiasi dirinya dengan ketawakalan tersebut. Seorang hamba terkadang ketika dia susah atau ketika dia awal kali ingin mencoba dari sesuatu besar dari rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia baru memulai sesuatu atau ketika dia dalam masa kesulitan dia bertawakal kepada Allah bersandar kepada Allah tapi terkadang seseorang ketika waktu-waktu itu berlalu terkadang dari ketawakalan itu memudar dari dalam dirinya. Apalagi kalau sesuatu yang dia cari-cari tersebut telah dia dapatkan. Sesuatu yang dia inginkan tersebut telah dia gapai. Terkadang seseorang lupa untuk terus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan dipahami. Bertawakal kepada Allah hanyalah dalam keadaan sulit saja, tapi dalam keadaan senang pun, ataupun seseorang itu berhasil, dia ya tetaplah hamba Allah yang diwajibkan padanya untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Yang sangat penting bagi kita seluruhnya. Karena inti dari kehidupan seorang muslim adalah beribadah kepada Allah. Sedikitpun di dalam waktu-waktu yang dia lewati tidak boleh. Dia melepaskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian... Di antara keutamaan tawakal adalah Allah mencintai orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ali Imran, "Inna Allahu yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal yang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta. Allah rida. Allah senang kepada hamba-hambanya yang menyandarkan dirinya, menyandarkan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk dari Rahmat Allah kepada makhluknya. Semakin hamba tersebut dia bertawakal kepada Allah, semakin Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Semakin seorang hamba itu dia tidak pernah melepas ketawakalannya kepada Allah, semakin Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Demikianlah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berbeda dengan makhluk. Makhluk iya. Jika banyak orang yang bersandar kepada dirinya, dia akan merasa tidak nyaman. Ini sifat makhluk. Demikianlah manusia kalau ada seseorang, setiap ada sesuatu mengeluh kepada dirinya, ada permasalahannya, datang lagi kepada dia. Pokoknya datang kepada dirinya terus. Dia akan merasa risih. Yang awalnya mungkin dia kasihan, ingin membantu. Tetapi ketika dia melihat orang ini, kenapa setiap saya bantu, datang ke saya terus. Dia akan merasa risih dari rasa kasihan, sayang itu bisa jadi, akan berubah menjadi rasa benci. Tidak suka. Nah, ini bahayanya ketika seseorang, dia bersandar kepada makhluk. Dan itu seorang muslim selalu mengingatkan jiwanya. Dia ya, ingatkan, jangan sampai dia bersandar kepada makhluk. Naknya dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang maha kaya. Wa tawakkan ala hajjil ladhi la Dan bertawakkallah kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup tidak pernah mati. Kalau bersandar kepada makhluk, kalau dia kaya, suatu saat dia akan miskin. Dia akan kesulitan. Jadi dia pasti akan mati. Dan itu seorang hamba yang berakal dia tidak akan bertawakal kepada makhluk yang fana. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Jadi syarat perhasilkannya keimanan adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian hendaknya bertawakal. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan terhadap seluruh syariat yang Allah subhanahu wa taala tetapkan, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah subhanahu wa taala. Demikian, kalau seseorang itu beriman. Jadi kalau seseorang, ya, ketika dia mendapatkan musibah dalam kehidupannya, dia menjumpai suatu kesulitan dalam kehidupannya, kemudian dia bersandar kepada manusia, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman dalam ayat yang lainnya. Wa ala Allah. Wa kafabillahi wakila. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil yang memberikan kecukupan, yang menolong hamba-hambanya, yang membantu hamba-hambanya. Jadi, tidak terkandung bahwasanya seseorang yang bertawakal kepada Allah, yaitu meyakini bahwasanya Dialah Allah satu-satunya yang akan mencukupi dirinya. Jadi, terkandung ilmu kebesaran dan keagungan Allah ia mengetahui ilmu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha berilmu maha berkuasa maha mampu atas segala sesuatu yang betul-betul meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan mendengar dari keadaan hamba-hambanya jadi hamba ini dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memahami dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang tinggi. Dia kenali, dia pahami. Dengan sebab mengenalannya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini membuat dirinya betul-betul terus Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memahami saja bahwasanya Allah memiliki nama Al-Alim yang Maha Mengetahui, Yang Maha Berilmu, Maka Luar Biasa. Ketika dia tertimpa suatu permasalahan, terjadi suatu peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupannya. Ia mengetahui dia kenal, dia pahami nama Allah Al-Alim, maka... Dia akan bersandar, dia akan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian keadaannya, demikian keadaannya. Sama contoh, ini sebagai contoh saja, ketika seseorang, dia kerja di suatu perusahaan. Perusahaan ini terkenal, kuat finansialnya. Perusahaan ini manajemennya sangat bagus. Ya, dia kenal betul. Dari perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Maka, ya, ketika pada perusahaan ini terjadi sesuatu, dia tenang dia. Dia tidak dalam. Dia tidak kepikiran terus. Kenapa? Dia betul-betul paham bahwasanya perusahaan ini adalah perusahaan yang baik. Ya. Di dalamnya adalah orang-orang yang ahli. Orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya masing-masing jadi dia menang tidak banyak dari kekhawatirannya santai dia demikian pula kalau seorang hamba dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dia akan betul-betul yakin bahwasanya Allah yang akan menuntunnya di dalam kehidupannya oleh karena itu Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling dihinggapi dengan kegalauan, dihinggapi kekhawatiran, iya, kesedihan terus menimpa dirinya karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Terus was-was yang dia rasakan. Orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'anul Al Karim, tidak memahami Sunnah tidak mengetahui ilmu agama tidak mengetahui dari hikmah-hikmah dari setiap kejadian yang Allah telah tetapkan dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang paling khawatir dengan kehidupannya khawatir dia karena itu seorang muslim hendaknya dia berusaha memahami dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena itu akan membuat dirinya semakin mendekat, semakin bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Deku'ani rahimani wa Setelah kita menyebutkan dari beberapa hal, dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ketawakalan, maka kita akan membaca sejumlah Iya. Riwayat dari ulama' terdahulu. Bagaimana hal ini mencerminkan dari ketawakalan mereka kepada Allah subhanahu Sa'id Ibn Jubair rahimahullah berkata, ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala At-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman Bertawakal hanya kepada Allah itu adalah jima'ul iman kesimpulan dari keimanan tersebut Jadi Kalau seorang hamba dia betul-betul Pertawakal kepada Allah ini menunjukkan dia adalah seorang muslim sejati yang memahami dari keimanan tersebut. Disebutkan dari ucapan Hatim al-Aswam rahimahullah. Beliau berucap, saya memiliki empat orang anak wanita dan sembilan orang anak laki-laki dan betapa hebat godaan syaiton kepadaku di dalam permasalahan rezeki jadi syaiton, itu memberikan bisikan, memberikan godaan terhadap permasalahan rizki, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dan syaitan sangat berusaha agar di dalam ketawakalan ini. Dalam permasalahan rezeki anak-anaknya, dia ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, mengingatkan kepada kita seluruhnya, bahwasanya syaitan itu akan mengganggu anak cucu Adam dalam permasalahan rezeki anak-anak mereka. Nanti, anaknya mau sekolah di mana nanti. Kalau sudah sekolah, SPP-nya naik terus setiap tahun. Bertambah terus setiap tahun. Aduh, sekarang saja susah. Apalagi kalau nanti. Belum lagi nanti kalau dia masuk pondok pesantren. Atau dia masuk SMP, masuk SMA. Bertambah lagi. Ketan terus bisiki. Dan ini menimpa dari kebanyakan kaum muslimin. Sehingga sebagian dari mereka ya, karena permasalahan seperti ini, ragu, was-was tentang rizki anak mereka, mereka meninggalkan menyekelahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah sunnah. Sudah, tidak apa-apa. Sekolah saja di tempat umum. Padahal justru seseorang itu, ketika dia menyekelahkan anaknya, sekolah yang mengajarkan akidah yang baik, akan datang rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua tersebut. Ini diantara bisikan-bisikan syaitan. Kalau anaknya sekolah di tempat umum, yang tidak mengajarkan akidah yang benar, sudah. Berbagai macam dari syubhat dan syahwat akan kena kepada anak tersebut orang tua ini jika dia seandainya menyekolahkan anaknya di sekolah yang mungkin mahal ya bagi kita ya tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan apalagi menuntut ilmu agama mempelajari akidah yang benar adalah sebab dari datangnya rezeki tersebut ini jangan kita ragukan jangan kita ragukan Dan itu jangan ragu untuk memasukkan anak-anak kita pendidikan sunnah yang mengajarkan akidah yang benar sebutkan di sini dari Abu Hazim rahimahullah sebutkan dalam al-hilyah bahwasanya kelompok manusia mendatangi beliau mereka berkata Woi Abu Hazim apa pendapatmu tentang harga yang sekarang sedang naik nah, sama seperti keadaan yang kita alami ini bahan bakar naik yang mengakibatkan banyak dari harga-harga barang pokok yang lainnya juga naik dan ini telah terjadi dari zaman dahulu kala. Jadi jangan kita merasa sudah paling susah kalau ya harga-harga itu naik. Di sini manusia mendatangi beliau. Apa pendapatnya? Bagaimana sikap beliau? Maka beliau menjawab dari pertanyaan orang-orang tersebut. Apa yang membuat kalian kalut? Apa yang membuat kalian begitu khawatir? Sesungguhnya, dia... Yang memberikan kita rezeki, tak kalah harga-harga itu murah. Biar mulailah yang akan memberikan kita rezeki ketika harga-harga itu naik, ketika harga-harga itu mahal. Apa yang kita mau pusingkan? Harga murah, barang-barang murah, yeah. dan ketika barang-barang itu naik, harganya Allah tetap kuat. Kita, Allah tetap Tuhan kita. Allah yang tetap memberikan rezeki kepada kita. Terus kenapa seorang betul-betul mengkhawatirkan dari kenaikan dari barang-barang tersebut? Harga naik, harga turun. Apapun yang terjadi, dialah Allah kita. Dialah Tuhan kita. Dialah kita. Selama seorang hamba itu dia betul-betul bertakwa. Bersandar kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Maka dia tidak akan merisaukan dari kenaikan harga-harga barang tersebut. Kan itu orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mereka biasa-biasa aja kalau harga barang naik, santai mereka. Karena rob mereka adalah Allah. Berbeda dengan orang-orang yang cinta dengan dunia. Ketika harga barang naik, pusing mereka. Mencari dari berbagai cara agar bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Om muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan kita yang kita alami di saat ini. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir, tetap bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dari Abu Usama. Disebutkan dalam al-Hilyah. Bahwasanya telah sampai harta. Pada Aun Ibn Abdillah, lebih dari puluh ribu dirham. Kemudian, seluruhnya, dia sedekahkan. Seluruhnya. Maka, teman-temannya mengatakan kepada dirinya, seandainya engkau sisakan untuk anakmu. Kenapa dihabiskan seluruhnya? Coba sisakan sedikit untuk anakmu. Anakmu juga butuh makan, anakmu juga butuh minum. Jadi ini biasa ya, biasa. Ucapan manusia seperti ini biasa. Maka apa kata beliau? Uang tersebut saya infakkan seluruhnya, saya persiapkan untuk diriku. Ya. Sebagai Perbekalannya untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk anakku, aku tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang benar dari orang tua. Tidak hanya selalu melihat sebab-sebab duniawi semata. Dia sekolahkan, dia tabungkan anaknya dia carikan dari berbagai usaha untuk anaknya tapi bersama dengan itu dia tidak bersedekah dia tidak membantu taulibul ilmi akhirnya apa? kesulitan di dalam kehidupannya ketika anaknya sudah besar bukannya bagus, tapi bertambah sulit maka lihat di sini Abu Usa'ala berkata maka tidak ada di antara manusia itu yang lebih bergembira keadaannya dibandingkan anaknya Aun ibn Abdillah. Luar biasa. Jadi ketika dia tinggalkan untuk anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang paling beruntung. Nah ini Salah satu manfaat dari mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Kita tidak menafikan sekolah gelar yang tinggi adalah salah satu sebab. Kita tidak menafikan mempersiapkan harta untuk anak kita, tabungan untuk anak kita. Itu adalah sebab kita tidak menafikan. Tapi model yang paling terbesar, tabungan yang paling utama adalah wariskan kepada mereka ilmu yang benar. Wariskan kepada mereka akidah yang benar. Inilah yang kelak akan membuat mereka menjadi manusia yang berhasil yang sukses. Ini yang luput dari kebanyakan manusia di saat ini. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita seluruhnya. Ajarkan kepada anak kita ketawakalan. Latih mereka untuk bertawakal kepada Allah. Al-Hasan, rahimahullah, ditanya. Sebutkan dalam mawsu'ah Ibn Abid Dunia. Al-Hasan rahimahullah ditanya tentang tawakal. Maka beliau mengatakan tawakal adalah al-riza wa'anillah. Tawakkal itu adalah rido terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakkal. Rido terhadap takdir Allah yang dini ataupun takdir Allah yang Bersifat duniawi, ridho ditawarkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan syariat-syariat kepada kita. Maka, ridho seorang hamba terhadap syariat tersebut, Allah tetapkan puasa, sholat, zakat, sedekah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya kita Ridho kita melakukan berbagai dari ibadah tersebut Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tawakkala kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang kauni ketentuan yang bersifat duniawi musibah malapetaka gagal panen tidak naik naik jabatannya, padahal dia telah melakukan dari berbagai macam usaha yang baik, tapi tidak naik naik jabatannya. Dia rido. Maka ini bentuk dari orang hamba tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala baghdhukman. sebagian ahli hikmah berkata sebutkan dalam mawsooh ibnu abid dunia atau wakul ala salah darajat itu terbagi di dalam tiga jenjang awaluhah yang pertama meninggalkan keluh kesah ini jenjang yang pertama dari Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan keluh kesah. Ucapannya terjaga. hatinya terjaga. Ya. Dan tindakannya, perilakunya, perbuatannya tidak menunjukkan orang yang perlu berkeluh kesah. Kan ada orang. Mulutnya diam tidak perlu kesah tapi perbuatannya menunjukkan dia berteluh kesah ini hati-hati hendaknya -hati. keluh kesah itu ditinggalkan apa perbentuknya ucapan maupun perbuatan ini jenjang tawakal yang pertama keluh kesah dia tinggalkan ar arido yang kedua rido terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, apakah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk? Dia rido. ini jenjang yang lebih tinggi daripada jenjang yang pertama. Karena riobo dia, dia rela, dia terima. Dan yang ketiga. al-mahabbah cinta ini jenjang tawakal yang ketiga, dia cinta dia ini luar biasa maka meninggalkan dari peluh kesah itu adalah jenjang kesabaran. Sabar dia. Dan rida tenangnya hati baiknya hati tenangnya jiwa terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya jenjangnya ini lebih tinggi daripada jenjang yang pertama. dan jenjang yang ketiga al mabah itu jenjang yang lebih tinggi lagi karena dia cinta terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya cinta dia karena jenjang yang ketiga ini sangat tinggi maka sangat sulit untuk sampai kepada jenjang tersebut sulit sekali berat ada orang dia naik bentor misalnya kita berat bentornya kemudian dia senyum-senyum ketawa ketawa senang dia ah sulit seperti itu oleh karena itu pula lizzahidin awak kajian pertama itu bagi orang-orang yang zuhud wataniyah disodikin jenjang tawakal yang kedua itu bagi orang-orang yang jujur dan jenjang yang ketiga bagi para rasul-rasul Allah subhanahu wa taala nah luar biasa ditimpa musibah cinta dengan musibah tersebut nah, ini jenjangnya para nabi jenjang yang sangat luar biasa O muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah karena itu seorang hamba di dalam ibadah yang seperti ini semisal tawakal, cinta, harapan, takut dan berbagai amalan hati yang lainnya dia terus hadirkan di dalam jiwanya di Dalam setiap kesempatan atau setiap waktu, dia ingatkan: 'Ibadah-ibadah yang mulia seperti ini, ibadah tawakal, terutama dalam keadaan seseorang itu dia senang. Karena seseorang, ketika dia senang, dia lupa, dia lupa, banyak yang dia lupakan. Akhirnya, dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tanamkan terus.' Pada diri-diri kita, keluarga kita, famili kita, dan sanak kerabat kita, untuk terus memperhatikan dari amalan-amalan yang mulia seperti ini, terutama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang selalu kembali. Dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita seluruhnya dari berbagai marah bahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan menjadikan pasangan kita, anak kita sebagai penyejuk pandangan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa atta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.